Hello sobat mancing yuk channel apa kabar di video kali ini makin top aja nih tanggapannya si bos makin top deh ada tangkapan yang gede gede banget bahkan yang yang kedua long strike men si bos dapat monster wow yuk liatin yuk, yuk. <tuh>. Salam-salam dari ciamis ciamis manis kamayang sayang termanis hmm Pegel guys belum guys ale maneh dan pegel buat yang makin, sayang Engang, ya. buat yang Makanin, minat kalau bisa dibatalin aja pada kemprang tangannya <gulis> kok tangga bob ha nah, nah, itu tanah <gulis> <gulis> <gulis> ini korek ada ini <gulis> <Jadi, gulis> cepat pakai korek itu Ini kan ada yang kasih aqua, kau pilih lo pilih. Yes. Sampai <laughs> oh, kuah. Huh? Kasih kasih aqua, kasih. Bukain. Oh, oh. dibuyur apa? Eh, apa? <laughs> rodnya sih, ramrodnya. Orangnya. orangnya. orangnya. <laughs> Kalau orangnya sih udah mandi keringat. Eh. Hmm? Eh. <laughs> <laughs> Mantap. Mantul. Daya hidup. Daya hidup dah yang awal dari pala, sisanya dari yang itu dua puluh nice. gampang, Kameranya juga gede, berapa sekitar 18-20 sampai Tarik gerak yang manggal, yang kuat. Tanah gawe juga. Ais. Gue tuh kalau ke 10, wah. 10. tahu. Mancing maksudnya. Apa kalau misalkan tadi berapa kem? ya? Itu salam buat pemirsa. ya. Mancing, Bro Dit. mantap. mantap. Menyiksa raga Pokoknya pulang atma jaya Kau atma jaya kalau aku beri, Bomi Asal jangan pijat plus-plus-plus B Ini cuma kali ini ke kelas Ya yang B ini yang paling semen pasti Lihat video ini pasti, dia paling setengah ya, ya, ini kali ini, kelas 1 yang kecil yang yang kecil ya, yang kecil, ya? <laughs> Lebih semua ini. Ada musim-musimnya. Gimana? Udah kebayar capenya? Ya, udah, Pak. orang nyaman ya. Ada <laughs> grenjusnya terus track pertama itu oh, iya. <laughs> pembukaan oh, sama brolop. Panchar loh. sudah bukan Semuanya besok <Lancun>. Paling-paling G, ikannya di kita ketinggian Pindah rumah Coba rumahnya dipindah Iya, pindah rumah aku ditepang mayang aja dah Kau di mana? Hahaha Ini sih nggak balik ya Bapak boleh coba Hah? naik? Tulungan, tulungan Harusnya mesti tadi minta tulungan Sampai tulungan panik ya Ngalanan untuk setiap hari yang waktu ini Woh! Tuh! Wih. Mantap. Monster. Loh. pakai nggak ke atas aja ini berat. lebih bobot, lebih bobot. bekasnya aja. Wah, tapi jari-jarinya jari -jari. pecah jadi lima. <tipasuk> Jempol semua. Bagaimana? Harus <tipasuk> ngomong apa? Sudah terbukti lah. Sudah bukan hoax tapi hoax, <tipasuk> Asal hoax pasti stretch, ya bang. Kendaranya sudah tersendiri. Lihat, ini penampilan itu kan dibuktikan apoi ini kan boleh